Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Salam deh Rosa Auto Rosa lagi main di Tetap di di Palem, Auto Palem Semi Karawaci Rosa lagi main di MC Motor Kita lihat stok-stoknya Tapi jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, share Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Ikutin terus Rosa pengen tahu stok-stok di MC Motor Dan kita tanya-tanya stok ada apa aja di sini, sama harga-harga dan diskonnya. Untuk teman-teman yang lagi cari unit, boleh ikutin terus. Kali aja ada yang teman-teman, wah mobil pilihan nih jadi bisa langsung hubungi ownernya langsung. Teman-teman ikutin Rosa terus, jangan di skip-skip. Kita manggil Om. Kalian dulu. Oke. Okay. Dengan Om siapa, Om? Om Elo. Om Elo. Oh. Ini ownernya MC Motor ya, Om ya? Nah, ini MC Motor uh, alamatnya di mana nih, Om? Uh, di Nah, uh, Semi. Bloknya om? Bloknya 8 Blok A 2 Nomor, nomor 18. Nomor 18. Dengan Om Elo. Om Elo nomor teleponnya Om biar teman-teman bisa kalau ada apa-apa 0852 1324 mm -hmm. 8800 8800 dengan Om Elo ya teman-teman uh, yang pengen tahu nih stok-stok di MC motor ada kira-kira ada berapa unitnya Om uh, kita semua ada 11 unit 11 yang ready unit. di sini ya mm -hmm. yang masih di uh, uh, apa yang masih di body repair Oleh, apa ya, gimana body repair empat uh -huh. unit lagi empat unit lagi nah yang stok di sini yang ready ada apa Om? tunjukin buat teman-teman teman ya -teman Oke okay, kita ada Mercy uh -huh. uh, banyak juga elegan, ya elegan ya. yang uh -huh. 2004 juga tampilannya masih menawan uh -huh. uh, pokoknya serba Oke okay lah buat anak-anak okay. anak muda sekarang ini untuk teman-teman ikutin terus yuk lihat unitnya, ya yuk, Om oke okay. Ini Mercy tahun berapa nih Om? Ini Mercy tahun 2004, kilometernya sangat unik sekali. Wah, oh, ini kilometer? baru 96.000. 96 96 96.000. Servis record berarti, Om. Oke, okay, record. record. Ah. Tahun tadi? Tahun 2004. 2004. 2004. Wow, berarti kilometernya masih worth it banget ya Om okay. ya. Jarang pakai. Ini pajaknya, pajaknya? di bulan 11. Flat panjang. Oh. Pajaknya bulan sebelas ya Om oh. ya atas nama per orang atau ini Om ini PT? kebetulan nama PT oh, nama yang pakai presiden direktur mungkin pribadi lah oh, katakanlah gitu, mungkin dia nggak mau nah, mm -mm. mm -mm. na progresif uh, ini Oke, alamat, STNK alamat STNK ini Tangerang Kota Tangerang Kota di Cipondo alamatnya Cipondo. Cipondo. buka Kota harga cashnya berapa nih Om kalau kita buka harga ya kesnya hmm. di 139 139 juta nah. masih bisa nego nggak Om? Nego tipis lah. Nego tipis lah, okay. hubungin aja Om Elonya langsung hey, Om ya. Untuk teman-teman yang lagi cari-cari, wah -cari, oh, ini ada mobil idaman nih, langsung hubungin Om Elo ya, Om Elo ya. Betul. 24 jam ready. 24 jam ready. Ready. <laughs> Nah, selain ini ada apalagi nih Om? Ini kita punya napara, mm -hmm. putih, napara 2013, nah, kan? warna putih 2013. navara tahun 2013? Ini atas nama pribadi, atas bukan, nama. bukan proyek, bukan tambang. Oh. 4x4. Yang ini 4x4, 4x4. Uh, manual metik sini Om? Ini 4x4 itu metik, ya, nah, ya? tapi dia metik. Pajaknya panjang Om? Pajaknya pajak panjang. di bulan, bulan 12. Di bulan 12. Mm -hmm atas nama Kelabnya. perorangan? Iya atas nama perorangan, bukan bekas tambang atau proyek ya. Uh, alamat STNK-nya STNK ini era Jakarta, Jakarta Timur kayaknya. Nah, oh, oke okay, kilometer uh, ini masih di sekitaran seratus ribuan. Oh, uh, ini kilometernya masih nah. sekitar seratus ribuan ya Om ya? ya? Betul. Ini harganya berapa Om? Dua enam Dua ratus juta, ya. tapi mau bisa nego ya, Om? Ya, Oke, masih bagus. bisa nego. Kalau untuk kredit, bisa, Om. Ini bisa di DP berapa kira-kira, Om? Di minimal ini di DP eh, 80 puluh sampai seratus, kok Delapan tapi eh, tergantung juga, ya, Om. Ya, kemauan teman-teman, misalnya mau DP sekian, nanti dihitungin sama nah, leasing, ya, Om. Insya Allah ya. kita hitungin semaksimal mungkin. Tapi untuk kalau yang mau kredit, data semua bisa dibantu, Om. Bisa, kok. bisa Allah dibantu. Bisa. Terus, kita tambah supply lagi kalau buat data itu. Uh, <laughs> data dibantu sama Om Elo ya Om ya. Okay. Uh, datang aja langsung ke sini boleh test drive atau uh, cek unit ya Om ya. gua sampai jadi pokoknya Tuh. ya Om ya. Sampai keringetan pokoknya. Sampai kering, <laughs> sampai jadi. Di sini banyak juga stok-stok uh, okay. mobil yang lain nanti kita lihat lagi stoknya. Ya Om, yang okay. mana lagi Om? Oke. Okay. Ini Pajero 2019 Ini Pajero 2019, wah so. kayaknya platnya ini ya Om ya? Iya, ini platnya uh, nomor pilihan betul Ini masih pilihan. Jakarta juga plat uh. nomornya Jakarta pajaknya panjang juga ya Om ya? Panjang tujuh Panjang, nah, atas nama panjang. perorangan juga Om? Atas nama perorangan Ini di kilometer berapa nih Om? Uh, ini kalau KMC masih di atas 100 ribuan 100 ribuan Dakar? 2019, ribu sembilan yang... belas, oh, empat kali dua. Oh, ini Pajero Dakar yang empat kali dua, Om ya. eh, ya. Uh, manual Maticnya Om. Matic, matic dua ya, Bu? Ya, mm -mm, 2019, dua Harganya berapa, Om? Harganya lima ratus nego langsung di sini. Oh, lima nego langsung di sini. Ya. tokonya sampai jadi, Om ya, Oleh. sampai jadi. Kalau untuk paket kredit, kira-kira di DP berapa ini? Om? Kalau untuk paket kredit di DP 100 juta mm -hmm. bisa. Di bawah 100 juta bisa? Di bawah 100 juta bisa. Bisa. Nah, bisa. Kita usahakan kok. Kita <laughs> Yang penting datanya bagus ya, Om ya? Betul sekali. Nah, yang penting datanya bagus, teman-teman. Tapi kalau sekiranya DP segitu, angsurannya kurang lebihnya berapa, tuh, Om? Kurang lebihnya kalau di kisaran uh, di bawah 100 itu, ya nanti kan ada hitungannya tersendiri lah. Hmm, tergantung ah. leasingnya. Tapi leasing di sini uh, pakai syariah gitu bisa, Om? Bisa. bisa. Kita pakai syariah yang bebas tanpa bunga juga ada kok. Ada, oh, konvensional juga Oke. ada, ya Om, ya. Next lagi Om, satu lagi itu ada Oke. Apa, Om? Kita punya HRP 2017. Honda ini KM 57.000 asli, service record. KM-nya 57.000, sure. service record nih Om. Tipe, tipe ini, ini SCPT. Oh, ya SCPT. Tahun tadi? Tahun 2017. 2017. Manual matic nih Om. Matic. Metik atas nama perorangan, atas nama perorangan, pajaknya panjang juga ya, Om. Ya, panjang. pajak panjang bulan, pajak panjang bulan empat, bulan empat, atas nama perorangan, platnya genap juga ya, Om. Nah, ya, Tangerang Kota, ya, Tangerang Kota, ya, alamat STNK Tangerang Kota, warna hitam, uh, semua juga masih uh, orisinil. Semua ya, Om. Ya, betul ini udah full sedikit modif karena yang punya anak muda mm -hmm. ya sedikit biar ganteng atau gimana mm -hmm. yang emang yang tertarik datang ke sini yang suka modif yang suka mm -hmm. gaul ya ada di sini ada kalau di buat sini. untuk tokonya, wah ya. siap pakai juga ya om ya siap, siap pakai aja, tapi ada garansi mesin gak om di sini ada kita pasti ada garansi mesin kok garansi di sini. mesin nah. uh, semua kita juga buat kenyamanan konsumen konsumen ya tokonya buat konsumen mah dikasih oh. yang terbaik ya om ya oh. harganya berapa om kalau harga di kisaran dua empat tujuh, masih bisa nego ya, Om? Ya, masih bisa nego. Masih bisa nego juga. datang aja, ke sini, datang kalau aja ke sini, Banyak makanan juga di Siap. sini. Ya, pasti ada ini uh, untuk paket kreditnya di DP berapa? Ini untuk paket kreditnya bisa di DP 60 puluh sampai lima lima sampai enam juta. Bisa ya, Om? Ya, kalau angsuran disesuaikan dengan dp so, ya, om ya? Oke, satu lagi Om itu. Oke, ada ini Pajero Dakar. Pajero Dakar 2017. Ya. KM di atas 100.000 juga. KM di atas 100.000. Ini Jakarta Barat, perorangan juga. TNK Jakarta Barat atas perorangan juga ya, Om oh, ya. Pajaknya pas panjang yang ya Pasti panjang. Semua juga udah siap pakai kayak Om ya? Dalemannya semuanya masih orisin ya? Semua masih orisinil semua. Masih orisinil Boleh dilihat, semua. baunya masih ciri khas jadi kita publik ya. Oh. <laughs> Pajak panjang. Pajak panjang ini tokonya terima panjang ya Om ya di okay. sini ya Om ya. Terima panjang semua. Atau juga siap dibantu. Toko teman-teman tinggal ke sini aja pilih-pilih stoknya di oh. sini ya Om ya. Kalau misalnya yang ada yang tanya-tanya, om ini di situ ada stok mobil ini nggak? Boleh ya Om ya karena pergantian di Om oh, so, iya. ini kan seminggu kadang oh. uh, sudah ganti lagi ya Om ya. Boleh tanya-tanya juga sama Om Elonya ya teman-teman. Ya, ini harga berapa Om? Ini kita buka di empat tujuh puluh. Empat ratus tujuh masih bisa nego juga ya Om masih ya. Dong, masih pasti. bisa nego, kayak <laughs> di sini masih bisa goyang kata si Om ya <laughs> Kalau untuk paket kredit di DP berapa Om? Oke, untuk paket kredit kita pakai BCA itu. sekitar 50 juta bisa Om. 50, di DP lima puluh juta bisa. bisa ya Om ya. Nah terus angsurannya Om kurang lebihnya? Kurang lebih, ya mungkin kalau DP kecil juga agak-agak ngeris -ngeri dap ya? gitu, oh. nah, mungkin di atas, di atas 10 juta. Nah, sesuai dengan oh. kemampuan, oh. kemampuan nah, konsumen music. ya, bisa dihitungin juga di sini ya, oh. Om ya. Oke, selain ini Om, ada lagi Om? Oke, kita kembali ke sana. Ini Honda Brio 2017 KM 67.000 juga. Oh, KM-nya 67.000. 67.000 asli. Asli, servisnya pagi ya, ya. Ini Tangerang Kota Tanggerang juga. Alamat STNK Tangerang Kota atau Tangerang Karangan ah, ya, Om ya? Pajak panjang. Pajaknya panjang. Ini platnya genap ganjil, Om? Pa, platnya ini ganjil. Ganjil ya. Ah, Tangerang Kota. Tangerang Kota. Pajak di bulan 11 ya, Om ya? Iya. Ah, Matic ya, Om ya? Matic masih full ori semuanya. Full ori ini berarti masih original uh -huh. semua ya, ya. sini semua. Kaki-kaki masih enak banget oh, ya. enak, enak. banget. Oh, enak banget. Boleh di test drive, datang oh. aja ke sini. Boleh. Datang aja ke sini lihat cek unit ya. <tong> cek unit boleh teman-teman ke sini atau bawa montir sendiri juga Betul. boleh kita siap kok. Siap pokoknya. Ini tipe SCPT. Ah. Oh, ini yang SCPT. Nah, ini harga berapa Om? itu kita buka di kisaran 146 146 nego di sini nego di sini. Toko nego sampai Kalau jadi Kalau mau kredit nah, datang, datang di di aja ke sini nanti dihitungin ya. ya. Sesuai dengan uh, nah, fleksibel kemauan betul. konsumen ya Om ya. Mau DP rendah, mau DP tinggi Dapur. kita datang layanin. Datang dulu di sini, di sini. dilayani sama Om. Gini. Nah, ada lagi? Ada, masih banyak kok kita. Masih banyak, masih kita. banyak kayak. Oke. Okay. Pilihannya macam-macam ya Om ya. Iya, betul. <laughs> Ini punya, kita punya CRP 2008. Ini Honda CRP tahun 2008 nih ya, Om. 2008 itu nama perorangan. Atas nama perorangan. Ah, Jakarta Barat juga. Jakarta Barat pelatnya genap ganjil nih Om. Pelatnya ini genap. genap. Pajak panjang ya Om ya. Pajak terima panjang semuanya. Panjang. Ya, ini yang 24 ya? Yang, yang 24. 24. 24 cc. Oh, yang cc-nya 24. Tipenya apa nih om? Tipenya dua koma empat dia 4. enggak ada tipe seribu. Oh serpi yang dua koma empat. Ada yang dua ribu ada yang dua koma empat. Pajaknya mas panjang atas nama perorangan? Kalau SNK tadi? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Harganya berapa ini om? Ini kita buka. Di 145, mm -hmm. kalau konsumen mau, mm -hmm. kita bisa langsung balik nama. Oh, jadi bisa langsung nah, plus balik nama ya, Om plus ya? Plus balik nama. Plus balik nama. Nah. Wah. Tapi untuk paket kredit bisa juga, Om? Kalau paket kredit, uh, gimana ya? 2008 ini ya... Tergantung leasingnya juga A -a. ya, Om ya? Cuman kita belum belum nemuin yang sempurna nih, Bu. Mm. Leasingnya nih, yang mau. Tapi kalau misalnya teman-teman ada rekomen uh, punya ya. leasing sendiri dan bisa ya om ya so. boleh datang aja langsung sini ya om ya nanti dihitungin gitu ya om ya. Oke. Okay. Kilometer, Kilometer tadi? ini uh, di kisaran 100 150 sorry. 150. Ribu. 150. Hmm. Tapi ini uh, masih bagus ya om ya. unitnya masih, masih, masih bagus pur. masih ori. Masih ori semua. Masih ori semua. Tapi nggak ada kendala nih om. Tapi, Insya Allah enggak ada. Insya Allah nggak ada enggak kecewa juga untuk teman-teman ya om ya. So. Uh, mobil di MC Motor itu jamin, Om, gak bekas nabrak dan gak bekas banjir, ya, Om. Ya, kita jamin, jamin, 100%. pokoknya teman-teman, uh, silahkan datang aja. Check unit uh, ini kan alamatnya di Oto Palonsuni juga, ya, Om. Betul. Ya, uh, Karawaci, jadi bisa langsung ke MC Motor, ya, Om. Ya, gak jauh dari pintu masuk tengah, ya, Om. Ya, langsung, <laughs> langsung, langsung, MC Motor kelihatan <laughs> dengan Om elo <laughs> yang nomor teleponnya 24 jam. On time, okay. ya, ya. ada lagi om. Ada sebelah sini ini uh, pajero exit. Pajero exit dua ribu delapan belas. dua ribu dipotong dua ribu delapan belas. dua ribu Ini punya perorangan, punya perorangan, Jakarta juga. Hmm. Km nya baru 59.000 59.000 sembilan ribu. 59 ribu om. Ah. Wah berarti masih exit, ini, ya bu ya. Yang? Yang, exit, yang exit bukan yang Dakar ya. Hmm. Uh, ini panjang. apa pajaknya panjang? platnya juga genap ya Om ya. betul platnya genap. platnya genap yang cari-cari lagi pajero Dakar ini ya, Om ya. betul. Harganya berapa Om? kalau kita buka harga sih di empat empat dua puluh empat masih bisa nego masih bisa nego. kalau untuk paket kreditnya Om untuk Di DP berapa kira-kira Om? Di DP 70 bisa. 70 bisa. bisa. Angsuran menyesuaikan, menyesuaikan ya Om kan. ya. Menyesuaikan. 59.000. sembilan 59.000. Oke, ini satu ada lagi. Suzuki apa nih Om? Suzuki Baleno. Suzuki Baleno. Oke. Okay. Tahun Om tahun 2018. Tahun 2018. Atas nama perorangan juga. Atas nama perorangan. Pajaknya panjang juga. Pajaknya panjang. Uh, alamat Ternyata. STNK? Alamat STNK ini di Ini alamat STNK-nya? Alamat STNK ini Jakarta, Depok, ah. Depok ya, Om ya? Iya, betul. Jakarta. Pajak panjang, Pajak alamat STNK Depok kan ya, Om hmm, ya? ya? Harganya, Om? Kalau harga KM ini di kisaran 18 ribu asli. Ini mobil tidak pernah dipakai, Bu. Oh. dari pertama orang beli mm -hmm. sampai sekarang, kayaknya masih rendah sekali. Masih 18.000 kan. datang aja ke sini, cek unitnya ya, Om. Ya, ini yang buat antar anak sekolah atau cuman buat sekitaran ini kali pakainya nah, nah, kompleks. Mungkin, <laughs> mungkin karena mobil bayangan dia, uh -huh. mungkin jarang dipakai juga, jarang dipakai. Tapi uh. yang punya atas nama perempuan apa? Atas nama laki-laki. Oh laki-laki. Harganya Om? Kalau harga ini di kisaran satu sembilan lima. masih oh, bisa nego ya nego. Om ya. Untuk paket kreditnya Om? Untuk paket kredit ini di kisaran empat puluh juta sampai empat puluh juta. DP nya Om ya? DP nya. Ya? Oke. Okay. Kurang lebih angsurannya? Angsurannya di kisaran 4 juta sekian lah. 4 juta sekian 47 selama bulan. 47 bulan. Next lagi, ada lagi? Ada. Ini? Wah ini warna kuning nih Om ya? Iya betul. Ini Honda, Honda Jazz, Jazz tahun 2016. 2016 ya. yang RS nih Om ya? Yang RS ini Matic. yang paling tertinggi, Matic. Ini atas nama perorangan orang juga. Hmm. Uh, Pajaknya. Platnya Tangerang Kota, Tanggrang pajak panjang. Pajak panjang. Nah. Ini platnya... Ganjil atau genap, om? Ini ganjil. Ganjil. Platnya ganjil. Platnya ganjil. Platnya ganjil. Pajaknya bulan 07. Bulan Juli. Iya. Ini tahun 2023 ya Om ya? Panjang ini, berarti. Pokoknya kita jamin bebas nama banjir. Hmm. Ini atas masih, nama masih... PT. Oh atas nama PT uh -huh. Om. KM-nya oh iya. KM ini di kisaran 76, 76 ribu enam ribu KM-nya masih rendah juga ya Om ya Mobilnya oke banget ya Om ya wow, lah, Warna lah, kuning kalau... karena wah tertarik dengan warna kuning nih kan karena... iya, Kalau buat cewek oke lah Buat pas cewek ya oke, okay. wow kelihatannya wow Satu gitu banget. loh Om Karena saya seneng juga warna kuning Om. Ini harganya berapa Om? Ini harga kita buka di 229. 229 bisa masih nego bisa nego. Lah. Kalau untuk di paket kreditnya Om? Paket kredit kita bisa di uh, DP 40 sampai 45 juta. 40 sampai 45 juta, so, angsurannya Om? Angsuran di sekitar sekitar 5 juta sekian lah. 5 juta sekian ya selama 47 Pokoknya mobil juga dijamin, di sini nggak bekas insiden ya Om so, ya, garansi mesin juga so, dan banyak banget, bonusnya dari si Om nih. Ya, pasti. Bonus apa Om? Bonusnya uh, air putih saya kasih. Cemilannya di sini banyak uh, ya Om ya. <laughs> Kalau buat yang besar-besar saya nggak bisa kasih. Kalau buat makanan saya kasih. Pokoknya uh. Uh, semua dilayani dengan baik. Pokoknya sama si Om Elo. Betul. Data dibantu ya Om betul. ya. Pokoknya dikasih jalan solusinya. Betul. Buat untuk konsumen semua, untuk teman-teman semua pokoknya nego sampai jadi sama si Om lo. Ya. Lagi. Oke, okay, ini next time yang ini Dehatsu uh, Dehat Dehatsu Dehat Susirion, tahun 2016. Tahun 2016. 2016. Uh, KM-nya baru 34.000. KM-nya baru 34.000. Servis record juga. Servis record. Ini asli punya perulangan mm -hmm. punya orang Binong atas nama perorangan alamatnya ah, Sendai Binong Tangerang. Ya. Oh, Tangerang Kabupaten di ah, Binong. Tapi binom. alhamdulillah ini udah udah laku, Bu. Oh, ini udah, udah laku, Bu. waduh udah terjual, Bu. Di sini udah ter DP ya, berarti Om, lagi proses segala ya, Om. Betul. Hmm. Di sini juga banyak stok di sini karena pergantiannya cepat ya, Om ya. Bagi teman-teman yang uh, cari unit wah kebenaran nih ada langsung hubungi si Om Elon-nya aja langsung ya. Karena di sini putar-putarannya cepat juga ya, Om Tuh. ya. Tapi untuk yang lagi cari-cari unit pengen tahu ke si Om Elo bisa tanya-tanya juga boleh ya Om boleh lah. ya? Ada stok ini bisa Tuh, tanya langsung ke Om Elo-nya. Ya. Oke untuk next time-nya yang ini, yang ini ini Livina, Livina tahun 2019. Ya. Tahun 2019? Ha -ha. Itu enggak? Boa, punya orang. <laughs> nah next lagi teman-teman. Ini ada apa nih Nissan Nissan Livina. Nissan Livina tahun dua ribu sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas. Tahun dua ribu sembilan belas yang tipe? Tipe EL. EL. Ah. Kilometernya berapa om? Dua puluh tiga ribu. Dua puluh tiga ribu. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya ini Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ah. Platnya genap tadi ya, om ya? Platnya plat genap. Mm -hmm. ah. Pajak panjang? Pajaknya Payak panjang, panjang bulan. Bu, pajaknya panjang bulan Mei 2023 ya Om ya. Platnya juga genap. Atas nama perorangan? Betul, atas nama perorangan. Kilometernya per orangan, masih 20 3.000. 3.000. Harganya berapa Om? Ini kalau kita buka uh -huh. di eh uh, 1 uh, 2, 2, 220, Sorry. Oh, buka harga di 220, 220. tapi masih bisa nego. Oh. Kalau untuk paket kreditnya kira-kira di DP berapa? Paket kredit kita bisa di DP 50 DP 50 juta kita, kita bisa hitung. Angsurannya kurang lebih? Kurang lebih di sekitaran 4 juta ke atas 4 juta lebih lah Om ya, ya nanti dihitung top. lagi Om ya Selama? Selama 47 bulan 47 bulan Kayaknya ada satu lagi tuh Om yang lagi okay, di itu Suzuki huh? S-Cross Suzuki S-Cross tahun? Ya, tahun 2018 ini baru datang kayaknya Om iya, ya? Lagi dibersih-bersihin aja nih? Pas dia, banget. Lagi di salon. Lagi di salon uh -huh. Berarti di sini teknisi ada semua ya Om ya? Ada. Kita salon semua. Mm -hmm. Mobil yang masih mentah sampai mm -hmm. udah mateng. Mm -hmm. Udah tinggal ada siap, siap pakai ada, ada siap om ya Om ada. Ini yang ini baru datang ya Om baru ya? Dateng. Ini lagi di salon semua. Dirapihin, dibersihin. Mm -hmm. Semua tapi jadi... dalam-dalamannya dirapihin ya Om Betul, ya? Semua ya. Semuanya dibongkar. Kan orang Indonesia bisanya ngebuang karbuang, masanya. Masangnya. Masangnya. <laughs> iya, tapi tokonya dijamin bersih, bersih, Biar nyaman, yang pakainya juga hmm. kalau udah bersih, rapi, enak. bersih, rapi om ya. bersih, nah, bersih, bangku bersih, bersih, bersih, bersih, bersih, bersih, bersih, bersih, bersih, bersih, Om? bersih, bersih, bersih, bersih, bersih, bersih, Tahun 2017, Tahun 2017 platnya platnya ini genap, genap. Atas ini atas nama perorangan. Ya, Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Uh, pajak bulan satu. Pajaknya Januari panjang berarti om uh. ya. Ini metik. Ini metik, uh, metik. atas nama perorangan. Uh. Harganya? Ini kita buka sih uh, di kisaran harga satu sembilan sembilan. Satu masih bisa nego. Tuh. Ini KM-nya berapa nih om? KM-nya ini KM lima puluh Ini KM masih lima puluh berarti masih worth it ah, yang ya. Servis record. Service record juga uh, harga cashnya tadi eh Satu, harga harga case-nya sembilan sembilan tapi masih bisa nego. Betul. Kalau untuk paket kredit paket udah kredit ada hitungannya Om. Ada hitungannya ini DP-nya bisa 40 juta. Oh, DP-nya bisa 40 juta. Aha. Angsuran sekitar kisitar, sekitar 4 juta sekian. 4 juta sekian selama, selama 47 bulan. 47 bulan. Tapi mobil tokonya dijamin ya Om ya? Enggak Pokoknya dijamin, ini lagi dirapihin, nah, kebetulan lagi dirapihin, lagi hmm. di salon semua, dibongkar semua, hmm. biar yang pakainya nyaman, bersih dalamannya. Puas konsumennya Om ya? Biar puas, puas semuanya dicuci habis, cuci habis dalamannya ya Cuci habis ya. semua, sampai jeruannya. <laughs> sampai jeru-jeruannya. Pokoknya yang jelak juga udah dibuang ya Om ya? Buang semua Baru semua pokoknya Tengah siap pakai uh, mobil nggak bekas nabrak atau banjirnya ini ya tuh. Pokoknya garansi mesin juga Portit banget tokonya oh. ya Om ya? <laughs> <laughs> udah lagi ada lagi Om? Atau yang lain ada yang masih okay, di kita, ya Om ya? Untuk saat ini sih uh, Oke okay, semua ya? udah segitu aja hmm. Kita cuman ada 11 unit yang kita Review ya Om uh, ya Berarti untuk teman-teman yang lagi cari-cari unit, silahkan menghubungi Om Elonnya di nomor telepon yang tadi kita cantumin, nanti kita cantumin di layar juga atau di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa datang langsung ke Auto Autopalm Semi di MC Motor ya Om ya, ketemu sama Om Elon, nego sampai jadi, pokoknya ngopi-ngopi beres ya Om ya, dibantu semua, siap dibantu. Terima kasih banyak ya Om ya, terima kasih. udah kita nih, review untuk teman-teman, semoga bermanfaat, maaf bila ada salah-salah kata atau kurang penyampaian, bisa langsung tanya-tanya Om Elo. Kalau ada kurang, oh ini pengen tahu spek mobilnya, silahkan hubungi langsung Om Elo-nya ya Om Elo ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam derosa auto.